Halo Yu Bro, kita main FIFA Mobile lagi ya, Bro. Saya kali ini coba mau review akunnya teman-teman saya. Uh, buat Bang Barcelona kemarin apa ini? PFF nomor 4. Oke. Okay. Pertukaran loh ah. Claim. Claim. Turnamen liga telah berakhir. Bro, sorry. Kemarin saya ngadain ngeklik liga cuman saya nggak ikutan, enggak ikutan turnamen. <laughs> Ini di sini nih. Lu kok juara? Oh, enggak. Pro player, C. Namanya Pro player. Bang Fatih tadi komen. Ini ya, Bang Peri Pop itu ada yang level 3-4, apa level 3-4, mantep bro lawanya gede-gede banget bro bro mau tengok bro, ntar dulu hah? waktunya? aduh bro mana cukup bro waktunya tinggal segitu cok, cok yang main cuma Bang berry thank you Bang berry Bang berry terus siapa lagi nih yang main? Bang berry terus Bang United terus Bang, aduh peat aduh bahasanya tulisan Rusia nih Bang Muncen, Bang Muncen, thank you, thank you, thank you Aduh habis rek <laughs> Habis rek kayaknya rek Aduh Bang Fatih Bang Fatih, turnamen Turnamen Dan selamat datang anggota baru Dan Hua ofrel satu hari yang lalu Oke, okay, thank you Kamu hah? Kamu memenangkan turnamen ligamu Kamu memenangkan Loh, perasaan saya kayak ikutan, cok Kok bisa <laughs> pakai liganya kayak gue lo serius. Eh kok di sini saya juara. <laughs> bang Barcelona tuh, bang Barcelona. Wow oh ini yang lama bro. Oke oh, ini profilnya bang Barcelona dia bang Barcelona minta di ini tadi. Ini yang lama ya bro. Dia yang juara saya kalah melawan dia. <laughs> kalah saya melawan bang Barcelona. Coba di apa lingkar pertemanan tuh mana? Oke oke, start pas, start pas, start pasti. Teman-teman saya, oh Bang Yusan, Bang Yusan itu tertinggi bro. Bang Yusan, legendaris 2 dua. Terus ada Bang, coba ya, sortir menurut menurut uh, level akun ya pas sortir menurut level akun nih udah. Tertinggi Bang Yusan ini di pertemanan saya. Uh, Bang Yusan terus kedua Bang Barcelona nih, Bang Barcelona. Nih coba kita klik ke ini ya. Saya kalah bro lawan dia, bro. Serius. Pas saya main liga sama dia. Pemain saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah saya cuman apa namanya? Bentar, ada suara. Udah, udah lewat. Uh, pas saya ngelawan dia nih saya nggak bisa ngapa-ngapain bro, akun saya ini sejarahnya. rek, lawan satu, lawan satu, total tiga enam tiga menang, rek, nih tiga enam tiga menang, rek. bang Barcelona kalah empat satu, oh kalah empat satu nih, menang, skor liga, overnya gede-gede tinggi-tinggi loh. Saya nggak ada segitu bro, serius nih, ini bang Barcelona total menang tiga ya, coba kalau saya nih, coba kalau saya, kalau saya nih, kalau nggak percaya, Nia, lihat punya saya, total menang, cuma 187 doang, anjing dikit banget selebihnya kalah nih sejarah, tuh, 3-0 kemarin saya ngelawan Arsenal, Arsenal 3-0, melawan ya overall yang seimbang saya menang sekali itu melawan each column di overall 122 kalah sama Bang Fajar biasa aja itu saya kalah Aduh tapi B2 ini buat teman-teman yang di sini keren-keren mainnya bro ada Bang coba saya menurut level akun ada Bang Nabil Bang Nabil dia level 29 Bang Nabi level 29 dia Coba. Oh enggak ada sih Hai levelnya 29 tapi kok enggak kelihatan bro Oh kok bisa pengguna ini belum memainkan laga satu lawan satu Oke okay. kebak level akun Norla, kalau Norla itu temen saya Bro King Mame Nabil Askan Jack Manchester City Geralt Joss Guspur Ahmad Saputra Crystal Palace. kok ini pending kenapa pending saya mau coba main Bro Star Passnya apa yang Wow Wow dapat apa ini Bro dapat ya Buka. Bukak baket barang, wah oh, lumayan lah panen, gak cukup gak cukup, ah, uh. bro satu lawan satu, di jam segini saya sering kalah kalau main jam segini, biasanya biasanya kalau main tuh malam tuh saya ngejar peringkat, cuk ngejar peringkat, lu malu malu-maluin bro saya Level... level 30 Tapi masih kelas dunia 1, cok Harusnya udah... Legendaris 3, kan? Ntar kalau udah mau sampai finish di Legendaris 3 Pasti saya kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi, aduh Emang nggak bakat saya main juga mobil Alnasher! Waduh! Harusnya kemarin saya pakai costume Alnasher ya Alwan Kosong dua dua tiga Kelas dunia 1 Ininya imbang lo bro Eh, uh, apa namanya? Pialanya dia enam ratus Kalau punya saya enam dua satu dua ratus. Kalau enggak salah tadi, al Alnasir oke. Okay. Al Alwan, Alwan kosong dua dua tiga. Holding overall 114 ratus empat berapa tadi? 84 ya? Oke, okay. ini saya kalau kalah bro, buset. buset kalau kalah men ini sudah kena Cuk. wah oh. saya keren diumpan lambung doang coi kalau udah umpan lambung, aduh nih Telat rek, telat, sorry <laughs> Telat rek, sorry telat <laughs> Basur-suruh coy oke okay. Wuhuu Wuhuu Wuhuu, -huh. uh -huh, men Aduh rek, anjing Mana coba bro oh Ini depan mana coy? Offset Re. Uh! Tadi harusnya umpan sini dong. Aduh. Sorry ya, Bro. Oke. Okay. Oke, okay, come on, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, Al Nasr, siapa itu? Walau, rek, Al Nasr, rek. Kokil, kokil, kokil, kokil Saya nggak bisa main. oh bro bro aduh kepencet coy sorry sorry pencet coy eh eh eh setengah main bro, ay ay ay ay dikuman nih rek, ini yang paling gue gak suka rek, hu, sorry ya bro. Al-Nasser. Apaan sih? Ice. Aduh, huh. aduh, cuk ini cuk, oh belum out, kaget, bandesa kaget tadi cuk, wow hampir, eh hampir. bro menit 74 Bro saya kalau udah kalah tuh kalah mulu cuy anjing bro back mundur, break mundur. Dakel rek Dakel rek re. ini rek yang ngeri rek ini rek yang ngeri rek tuh bro men 90 bro kayu jempol rek hai, aluan gokil emang gini bro lagi jelek banget hai, hai, bro kalah jauh bro Rus. 24 hari lagi. Ini kalau 24 hari lagi saya nggak mencapai legendaris 3 kebangetan rek. Serius kebangetan, kebangetan rek. Aduh, klaim tuh lah, klaim waktu. Dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, dulu, Oke, okay. mungkin nanti mau ada yang saya rombak lagi Ini pemain saya masih jelek Formasinya bro, saya nggak ngerti Oke, okay. congratulations buat Teman-teman uh, yang ada di Liga ya Yang ada di Liga, oke okay. Bro, thank you ya, nanti kita ini lagi Buat bang Barcelona, oke okay, gokil uh, Dia udah mencapai legendaris Uh, tingkat legendaris uh, level 32 kalau nggak salah gokil. Dia tinggal apa? Total menangnya itu 363 63, kalau nggak salah. Saya masih seratusan, bro, delapan puluh tujuh. tinggal jauh, saya kalau lawan dia udah kalah deh, kalah pokoknya. <laughs> Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, bro.